Hai, ikut aku panen-panen lagi yuk. Alhamdulillah kali ini aku panen agak banyak. Yang pertama-tama aku mau petik daun kucai. Daun kucai ini enak banget buat campuran telur dadar ataupun nasi goreng. Dia tuh bikin masakan kalian jadi jauh lebih wangi gitu loh. Daun kucai udah. Ternyata di sini okra aku tuh udah mulai berbuah. Di sini aku tanamnya okra yang warnanya merah. Oh ya, aku baru ingat kalau ternyata aku tuh masih ada satu buah markisa di pohon. Tapi ini tuh adanya di atas. Ngambilnya tuh susah banget karena tinggi jadinya aku mau biarin aja aja sampai dia jatuh sendiri lanjut ke pare lumayan ada satu yang bisa dipetik eh tapi ternyata di atas atapnya tuh ada lagi cuman ini tuh ya seperti biasa agak susah diambilnya tapi akhirnya bisa juga diambil ini karena sayuran buah aku nggak dibungkus jadinya kena suntik hama deh lanjut ke timun Jepang ini mau aku petik aja walaupun bentuknya kurang bagus ya aku petik karena mau aku ganti dengan tanaman yang baru lanjut petik rosemary ini tuh wanginya enak banget bener-bener relaxing banget terus pas aku lagi jalan aku salfok ternyata ada tanaman stroberi aku yang buahnya udah mulai membesar Padahal sebelumnya kecil-kecil banget Terus ada pakcoy yang aku tanam di bawah tanaman jeruk santang madu Ini aku mau petik tapi nggak aku petik semua Jadi kita petik secukupnya aja Enaknya punya kebun sendiri itu kita bisa petik-petik apa yang kita tanam kapanpun yang kita butuhkan Jadinya bisa menghemat pengeluaran dapur Oh ya kalian tahu nggak sih sama tanaman yang satu ini kalau di sini disebutnya tanaman gingseng Jawa. Kalau di tempat kalian namanya apa? Ini tuh beneran enak banget. Apalagi dibuat campuran mie instan atau ditumis aja juga udah enak banget. Tapi dulu waktu aku masih kecil aku pernah ngira kalau tanaman ini tuh gak bisa dimakan. Terus dibuat masak-masakan deh buat jadi kangkung. Tapi sejujurnya aku lebih suka ini daripada bayam ataupun kangkung. Udah deh panen hari ini dapat segini. Next kita panen apa lagi ya?